Entahlah, dia hanya korban pernikahan dini atau ditinggal suami Ayo ikutlah denganku, nih Nenek mau dibawa kemana? <tuh> Duduklah di sini <tuh> Tunggu sebentar ya, aku akan segera kembali Lalu kau mau kemana? Shhh, tunggu saja Hei Mau apa dia? Bung, apa ini sudah? Kenapa mata ibu ditutup? Sebentar lagi bukan tahu. Kau sedang apa? <laughs> Sekarang pelan pelan buka mata ibu. Pelan pelan saja. Sudah. Putriku, ibu. Putriku. <laughs> nah triku ibu. ibu aku bertemu ibu lagi setelah bertahun- sudah tahun. 15 tahun kasih sayangku pada sudahlah yang membawaku kemari karena kalau bukan itu aku tidak Sudi datang ke sini. Jangan bicara begitu, Ibu. 15 tahun, gadis pembawa petaka itu telah memisahkan aku dari putriku dan juga dari sudah cucuku selama 15 tahun. Acara bahagia di rumah ini terjadi karena orang yang Ibu sebut sebagai pembawa petaka. Jika Nandini tidak menghalangi kamu, maka hari itu pasti jadi malapetaka. Iya, nak. Kau memang benar. Kau benar sekali. Inilah maksud Dewa Rama dalam kaliyuga. Suatu hari tiba dalam Kalyuga, ketika anak perempuan menganggap kata-kata ibunya pembawa malapetaka. Dan mereka bahagia, dengan kata-kata orang asing Ibu, jangan bicara seperti itu Kalau begitu katakan sekarang Kalau memang masih ada yang harus dikatakan Tapi jangan lupa 15 tahun lalu aku adalah ibumu Sampai sekarang tetap ibumu Dan jangan lupa Kau sedang bicara dengan ibumu Tua itu menghinamu Tapi kau sama sekali tidak membalas Tetapi Kalau aku memujimu Kau langsung saja marah besar Aku heran kenapa bisa begitu Karena mereka adalah Keluargaku Sedangkan kau bukan Jika keluarga menyakiti Tidak akan terasa sakit Tapi Sikapnya tidak seperti keluarga Sebaiknya kau juga tidak Bersihkan wajahmu, ucapan nenekku benar. Kau mirip arwah penasaran? Arwah penasaran apa itu? <tik> aku benar-benar bingung dengan sikapmu karena mustahil bisa membaca pikiranmu. <tik> Orang tidak tahu ketika kau tersenyum itu karena marah. Kalau aku bicara baik-baik, kau langsung menggeram. Nenek tua itu menghinamu. Kau justru mendengarkan kata-katanya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jangan coba-coba memahami aku. Jangankan ucapanku itu, jangan sebut keluargaku dengan nenek tua. Kakek tua, kau harus hati-hati. Oke. Okay? kami menanti tamu istimewa dan aku ingin dia disambut dengan sangat meriah dia bagian penting dari keluargaku Pak Sekawat kau mengerti Kau ini kan calon mertua putriku jadi semua tamumu itu sangat istimewa bagi kami jangan khawatir baiklah ah iya uh, nanti Tadi Pak Santalia menelpon. Katanya tamu istimewa keluarganya akan hadir. Tolong sambut dia ya. Dia harus disambut dengan baik. Baik ayah. Tidak usah cemas. Hah? Ayah memanggilku. Pernikahan lagi. Tapi kali ini surat undangan pernikahan yang datang Ayah berharap itu undangan darimu Tapi doa ayah tidak terkabul Ayah kurasa ada kesalahan teknis Orang yang sudah menikah tidak menikah lagi Siapa yang bilang? Jawab! Mereka menikah tiap hari, tiap hari Tapi harus berpisah lebih dulu Pernikahan itu hanya di atas kertas jika tidak ada yang tersisa dan hanya demi status Maka berpisah itu satu-satunya pilihan Kenapa ayah selalu mengungkit masalah itu? Dengarkan ayah dulu, baru ayah berhenti bicara Tidak semudah yang ayah pikirkan, mengerti? Kenapa kau tidak menikah dengan Nandini? Semuanya akan jadi lebih mudah, segalanya. Hidupmu, keluargamu, perjalanan hidup. Hah, mungkin saja ayah lebih suka mendengar lagu-lagu lama. Hei Amit, bukankah kau juga kuno, iya kan? Hah? Cintamu tumbuh sedikit lalu hilang begitu saja. Dia di luar negeri, kau ada di sini. Bagaimana kau bisa jatuh cinta jika kau lamban sekali, Hah? Dengarkan aku, sekarang adalah zamannya pria modern dan sekarang musim menikah. Katakan, Rai saja. Kesempatan ini buat ayah dan buat dirimu sendiri. Ayah, Nandini dan aku profesional. Rumah sakit ini butuh dokter seperti Nandini, ayah. Aku tidak mau berbuat sesuatu yang membuatku kehilangan Nandini karenanya. Kau mengerti Tapi Kau lihat Orang yang kita bicarakan nelpon Itu adalah pertanda Jadi Raih kesempatan itu Amir Halo Halo Pak Pak Sekarang upacara sanggitnya sudah Aku menelpon untuk mengundang Bapak Bapak bisa datang, kan? Kata ayah dan ibuku, aku bisa mengundang teman istimewaku Aku sudah memikirkannya, tapi hanya bapak teman istimewaku Kawan dan bapak bisa datang, kan? Ini adalah hari besarmu Aku pasti akan datang Terima kasih, Pak Dah. Kau mendengarkan dia, kan? Sekarang dengarkan ayahmu ini Amir Amit, jika kau di rumah sakit Mudah membohongi diri sendiri Tapi kau tidak bisa Membohongi dirimu Di rumah yang ada pernikahan Kegembiraan Dan cinta Dalam waktu Tujuh hari ini Kau akan menyadari satu hal Kalian bukan hanya sesama rekan kerja profesional saja Tapi lebih daripada teman Seorang ayah yang berkata begitu <tuh> Ya Dewa, persatukan mereka Pasagawat Salam Wah, mereka sudah datang. Salam, Pak. Salam. Mandi ini. Mari silakan, silakan. Tunggu. Kita masih menunggu tamu istimewa datang. Di mana dia? Salam Jika ambulans tidak segera sampai di rumah sakit Keluarga pasien akan menutupmu di tiap hari ulang tahunnya, walaupun kau sangat berkuasa. Tidak ada yang sanggup menanggung beban sebesar ini. ini orangnya tamu istimewa kami Oh baiklah dia wali kami pasang karsit dan ini dokter Nandini sekawat dia adalah kakaknya sudah aku sangat mengenal dia kami pernah bertemu Wah luar biasa <tik> <tik> <tik> ini? Sambut tamu istimewa secara tradisional Kau bisa beritilat dengan rasa Jika marah, kau bisa memukulku Hanya seorang kakak yang berhak bersikap seperti itu Benarkan dokter Aku tidak suka jika seorang preman menyebutku sebagai kakaknya Itu hinaan bagi adikku adalah pembawa petaka. Jika memberi tilak pada seseorang, selalu membawa keberuntungan. Wah, pasangkar, benar sekali. Uh, Nan ini, beritilah pada tamu kita. Ya, tidak semua orang jadi dokter atau terlahir jadi preman. Kau diadopsi keluarga ini. Kau jadi seorang bentuk. tapi aku hidup di jalanan. Maka aku jadi pria. Keadaan yang sudah memisahkan kita mungkin kita memiliki kata Karena ritual sudah selesai, mari silakan. Baiklah, ayo. Mari. hei kawan <gulungan> wah kau mendekorasi tempat ini dengan indah terima kasih dokter Amit tidak datang oh dia sedang memarkir mobil di luar <gulungan> mari baiklah Benar, kita kan sudah sepakat 400 rupiah per piring. Tapi kau mendadak menaikkan harganya. Hei, kau, Dasar seraka. Seraka? Mungkin kau banyak belajar di sekolah. Membuat peda, ladu, jalebi, dan juga semacamnya. Tapi kau belum diajari tentang kehidupan. Seraka itu tidak baik. fase kawat pria yang pria, maka dia tidak tahu cara berurusan dengan preman seperti dirimu. Tapi aku, aku berbeda. Aku dokter di Rumah Sakit Suryodaya. Kau pasti pernah dengar, itu rumah sakit nomor satu di Jaipur dan di sana itu banyak kuman dan penyakit. Kau tahu kuman? Bisa menyuntikmu dengan bakteri kolera, cacar air, flu, dan juga diare. Maka nanti tubuhmu akan dipenuhi penyakit. Dan kau tahu setelah itu apa yang akan dialami oleh tubuhmu? Tubuhmu akan menjadi bingung mana yang harus diatasi terlebih dulu. Kamu mengerti? Sekarang katakan, berapa harga per piring? Katakan. per, per piring? Hei... Aku ingatkan, jangan macam-macam. Wajahmu itu menunjukkan wajah koruptor. Pengusaha catering seperti dirimu, suka mencampur susu dengan air. Lalu kau bilang, oh iya, iya beginilah susu zaman sekarang. Karena sapinya sedang berdiat. Uh. Maaf pak, sumpah atas sapi. Aku tidak pernah campur susu dengan air. Diam, jangan berisik. Kau mau diskon, harga per piringnya dari 400 rupiah jadi 300 rupiah. Atau kulaporkan pada polisi karena memeras. Hmm? Pikirkan. Aku ini dokter. Sedangkan kau? Hanya pengusaha catering. Polisi lebih percaya pada kata-kataku. Karena kami yang berguna dalam keadaan darurat. Maaf, Pak. Aku siap terima berapapun harga per piring. Tapi jangan lapor polisi. Pikirkan sapiku, Pak. Aku masih bujangan, Pak. Hmm, bagus. Bagus sekali. Kalau begitu turunkan harga per piringnya dari 300 rupiah menjadi 200. Oke? Okay? Oke? Sudah datang Hei, sudahlah dokter Nandini Jangan panggil dia bapak Aku sudah bereskan harganya Sekarang menjadi 200 rupee per piring hmm? Dia ingin macam-macam Aku bilang Aku ini dokter di rumah sakit Suryodaya Kau bicara semerangan Dia kepala rumah sakit Suryodaya Dia guruku dokter Amit Goen catering Serakah Dan ingin menyuntikku dengan berbagai bakteri Cacar air Kolera Seperti toserba serba begitu Iya kan Aku uh... Pak, uh, pak ma maafkan aku pak Pak, aku yang serakah Aku yang koruptor. Aku toserba penyakit. Pak, tolong maafkan aku. Baiklah, bangun. Ayo, bangun. Bapak yakin, Pak? Bangunlah. Bapak gurunya. Dan dia guruku. Berarti, Bapak adalah guru seniorku. Segitiga yang sangat sempurna. Pak... Dokter magang baru, namanya Chris. Oh, kenapa dia di sini? Begini, ibu dan ayahku kos. Because... Halo, aku Dokter Amit Goel. Uh, aku Chris Koki. Uh, ma maaf pak, aku aku Dokter Chris pak. Uh, maaf pak.